Assalamualaikum saya Damalis buat teman-teman dari Gilbar FC semangat terus jangan lupa kita ada silaturahmi lagi untuk kedua kalinya di lapangan Gilbar pokoknya datang dan ramaikan ada saya juga oke okay? semangat berdoa semoga kita diberi keselamatan tentunya yang pertama. Amin. Dalam diberi kemenangan juga agar kita bisa membanggakan di Barisia. Iya. Lawan, ya tersendirilah. Lawan tuh Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. satu suara hai, hai, satu suara hai, FC hai, Eh, seberapa siap pertandingan hari ini hai, deh hai, jangan hai, hai, hai, hai, siap hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, FC gue kagak pernah ada foto gua, gue bener, gue bener ya foto gue, gue pernah ada, gue pernah ada gue mas, jalan, gue nggak pernah blum. Seratus satu. Apa aja nih sudah dipersiapkan nih? Bos tentunya fisik, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dari kemarin ya, atau oh dari pagi tadi oh, okay. ya, sudah dipersiapkan pokoknya lah 100% sepisip dan pertama dari Adamalis Hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah tadi gimana Bang ngobrol sama Bang ya, Kalau tendang sih sangat gimana ya? Bagus sih, cuman kipernya aja nih kurang kurang beruntung gitu aja. <laughs> Untuk Gilbert sih tetap semangat, tetap jaga kok makan aja, Bang. Gimana perasaannya main di sini? Nih. Main lapangan enak sih, rata, lebar luas juga. Lapangan bagus sih. Cuma ini kalau juga sih kok kur pempetan hmm. aja nih kan? garis-garisnya kurang jokong ini. Jokong. Iya. Bang. Udah din udah lelah Bang ini, yeah. Bang. Bagus dari <laughs> mana, Bang? Dari Ciseng, Bogor. Wah oh, jauh juga. Wah kesan kesannya nih bang main di sini. Gimana sih bang? sama uh, ya bagus. Apresiasi penontonnya juga banyak. Terus juga uh, kita juga selaku tim DIFA uh, juga terima kasih juga dipanggil. Semoga tim Gilbar ini makin jaya, sukses terus, kompak terus timnya dan tetap solid. Tapi gimana pertandingan hari ini Coach? Nyalanya dua orang sih dua ya. mantul. Beban coach? Kita Persiapannya apa aja nih yang udah dilakukan untuk menghadapi adanya Persiapannya simpel sih. Cuma semangat santai, rileks, situ mantap. ini. Dua dong. satu. Dua. Dua satu. Bapaknya yang mantap Ya, gue harus juga gak mau kalam Ini yang ada malis Nah, ini pengen buat di Youtube Kamu komplain kemarin oh, Iya, komplain oh, dong, ingat, ingat iya, kita setak gol Lari-larian lari, lari, lari, lari, nah, agak ada mulu ini Dan kita kurang memasilikan ya, CR Kalau kameranya ada, aneh tanem di pohon kapuk. Ingat kita adalah <laughs> satu besar jumpa Elsi.